biasanya perayaan yang disebut tujuh belasan tersebut dilakukan dengan berbagai cara salah satunya menggelar lomba lomba tujuh belasan sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk merayakan kemerdekaan selain sebagai ajang unjuk bakat dan kebolehan permainan juga dapat mengakrabkan sesama bagi anak-anak lomba bisa untuk mengembangkan kreativitas imajinasi motorik kognitif, dan kekuatan emosional mereka. Jika permainan dilakukan berkelompok, dapat melatih kerjasama, kekompakan, dan sportivitas. Selain itu, American Academy of Pediatrics melansir, permainan dapat meningkatkan kesehatan otak maupun fisik, serta emosional dengan cara yang menyenangkan. Lomba yang diadakan untuk perayaan 17-an biasanya dibuat berdasarkan kategori, seperti anak-anak, dewasa, untuk ibu-ibu RT dan bapak-bapak. Berikut adalah beberapa inspirasi Lomba 17-an berdasarkan kategori. 1. Lomba Makan Kerupuk Lomba Makan Kerupuk adalah jenis lomba yang khas untuk Lomba Agustusan. Setiap bulan Agustus, lomba ini tidak akan pernah absen dari lis lomba tanggal 17 Agustus. Cara mainnya adalah satu kerupuk diikat dan digantung dengan tali peserta lomba kemudian diminta untuk memakan kerupuk yang digantung tersebut dengan berdiri tanpa menggunakan tangan kerupuk adalah makanan yang sangat ringan jadi peserta akan kesulitan dalam memakan kerupuk jika kerupuknya tertiup angin dua lomba panjat pinang lomba panjat pinang adalah lomba yang dilakukan dengan memanjat sebuah pohon pinang untuk mendapatkan hadiah di atasnya. Lomba ini juga merupakan salah satu lomba yang khas untuk Lomba Agustusan. Cara mainnya adalah, sebuah pohon pinang berdiri tegak, di bagian atas diberikan macam-macam hadiah. Untuk menambah keseruan, panitia biasanya akan memberikan bahan pelicin, supaya peserta kesulitan untuk memanjatnya. Peserta yang bisa sampai ke atas pohon, dipersilakan untuk mengambil semua hadiah yang sudah terpasang. 3. Lomba Tarik Tambang Lomba ini juga khas, dan jarang sekali ditemui ketika tidak di bulan Agustus. Lomba ini biasanya terkenal dengan lomba yang diikuti laki-laki. Akan tetapi, siapa sangka, lomba tarik tambang kini juga kerap diikuti oleh perempuan, terutama ibu-ibu. Cara mainnya adalah, peserta lomba dibagi menjadi dua kelompok. Mereka masing-masing akan diberikan ujung tambang. Setelah panitia meniupkan peluit, maka masing-masing kelompok harus kompak bekerja sama untuk menguatkan tarikannya dan memenangkan lomba. 4. Lomba Gebuk Bantal Lomba Gebuk Bantal ini biasanya membutuhkan sebuah kolam air atau juga bisa kolam lumpur. Ini adalah salah satu lomba yang pasti mengundang gelak tawa penonton, karena lomba ini sangat seru dan kocak. Cara mainnya adalah, sebuah kolam disiapkan, dan di atas kolam tersebut diberikan satu bambu yang melintang. Peserta kemudian diminta untuk duduk di atas bambu tersebut dan saling pukul dengan menggunakan bantal. Siapa yang bisa bertahan dia pemenangnya? 5. Lomba memasukkan pensil dalam botol. Lomba ini adalah jenis lomba yang juga bisa melatih keseimbangan dan kesabaran. Meskipun terlihat mudah, akan tetapi tidak semua orang bisa memasukkan pensil ke dalam botol dengan pensil yang ditali di pinggang. Cara mainnya adalah sebuah pensil ditali dengan menggunakan tali dan ditempelkan ke pinggang peserta. Talian pensil tersebut kemudian yang dipakai oleh peserta, untuk dimasukkan ke dalam botol. Jadi, peserta harus jongkok untuk memasukkannya. Siapa yang paling cepat memasukkan, maka dialah pemenangnya. 6. Balap karung pakai helm. Lomba balap karung sudah mendarah daging di setiap perayaan 17-an. Namun balap karung dengan helm, viral di media sosial beberapa tahun terakhir. Peserta diharuskan jongkok di dalam karung dan memakai helm, kemudian berusaha mencapai garis finis dengan berjalan dalam keadaan jongkok atau melompat-lompat dan memegangi karung agar tidak melorot. 7. Lomba merias wajah suami. Lomba ini dilakukan berdua dengan pasangan, yang mana pasangan atau istri menjadi objek untuk dirias oleh peserta. Riasan yang paling rapi atau cantik menjadi pemenang. 8. lomba estafet sarung masing-masing tim lomba estafet kain sarung tersebut terdiri dari lima orang mereka bergandengan tangan dan berusaha memindahkan sarung dengan cepat keseruan dari permainan ini adalah proses pemindahan kain sarung yang tidak boleh dibantu tangan membangun kerjasama dalam kelompok mengajarkan tentang kekompakan dan melatih ketangkasan dalam kelompok 9. Lomba bersepeda di atas air. Peserta harus mengayuh sepeda meniti papan di atas air. Jika kehilangan keseimbangan, peserta tercebur ke kolam. Momen lucu ini pun mengundang gelak tawa penonton. Selain sebagai hiburan, lomba ini juga jadi ajang silaturahim. Demikian pembahasan tentang perlombaan perayaan tanggal 17 Agustus mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Bantu kami dengan cara subscribe channel Tukang Dolan Travel, supaya maju dan berkembang, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.